kalau di mana itu kan. <tangan> Udah merapok apa kan? Aduh ternyata tidak merah <laughs> Bener gua kan, kan, kan. Mana tanang darang di guys, ini keluarga besarku lagi kumpul ya di sini ya. Acara makan-makan keluarga biasa. Tuh. Ini yang sebagian yang laki-lakinya lagi penuh sekolah Nih lihat nih, tuh. Nih parkirannya sampai temui. Di depan rumah parkirannya sudah temui. Ya. Ini satu keluarga, satu keluarga saya semua. Alhamdulillah hadir semua ya kira-kiranya sampai gak muat ini masih ada yang belum datang juga aduh aduh, aduh. Subscribe ya, No. Ceki, ya. Yeah. banyak nah, nah, nah. oh, orang udah pada gede ayo siap boleh bisa. Mending. Halo. Halo. juga. <tuk> apa <tangan> oh heran begitaken ini <tipas> <tipas> Rambong ga? Rambong ga? Wah. b. Mana Ya. Di entar kan juga siapa lu Hmm? di, di mana? Man, Alhamdulillah man. man. <tik> selesai. Selamat eh, keluarga Si ini bukan tempat takdir, tapi kira keluar semua ya. Wah, ketinggalan ya, Oke ayo dege ayo sih ya dege piringnya mana si nih kunduk kunduk anak anak Ya. Uh, uh, uh, uh, uh, Orang. Bye. Iya, Iya. Ini bagian, bagian. Ya, itu kenapa, Mbak? Dimuka bahasanya mau kan? Kalau ini, Nah. Ini jarang, gue nggak ngomong rajin Kau Iya, lama Ya, jangan lo berterus <tuk> Đồ